Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga bahagia yang selalu ada waktu buat keluarga atau family time. Hari ini saya mau bercerita bagaimana saya dan istri, nah kali ini kami bulan madu kembali, pergi ke Toraja. Toraja itu naik mobil delapan tujuh jam dari Makassar ke arah atas atau ke arah utara. Tapi waktu saya kesana dengan istri, ada penerbangan dengan pesawat kecil yang bisa untuk 18 orang dan penumpangnya cuma kami berdua. Rupanya banyak orang-orang di sana yang takut naik pesawat kecil. Karena kalau pesawat kecil itu guncangannya sangat terasa. Dan memang kejadian, dua minggu setelah itu ada pesawat jatuh kami bersyukur ya pertama Tuhan lindungi perjalanan kami dan kedua kami bisa menghemat waktu karena hanya 30-40 menit kalau naik pesawat seperti kayak Jakarta Bandung cuma kalau naik darah makasar Toraja ini jalannya berliku-liku dan tentu enggak ada tol ya sehingga butuh waktu yang cukup lama Toraja ini salah satu keunikan budaya Indonesia yang sangat kuat karena sampai hari ini rumah-rumah adatnya itu ada di mana-mana. Kalau kita ke provinsi yang lain, mungkin kita kok sama aja kayak Tangerang, kayak Jakarta, <laughs> rumahnya modern semuanya. Tapi kalau di Toraja, kayak kita ke Bali, kayak kita ke Minang, Sumatera Barat, kita langsung merasakan suasana eh, tradisional budaya di situ karena kita melihat banyak sekali rumah adat di mana-mana. Rumah adat Toraja. Keunikan Toraja yang lain adalah di sana budaya menguburkan orang mati, menaruh mayatnya di celah-celah batu, di gua-gua batu sehingga ada khusus kuburan yang kita naik ke gunung, ke bukit ya dan di sana kita betul masih bisa melihat tengkoraknya karena emang ditaruh di sana bahkan sampai sekarang juga masih ada ya yang menaruh seperti itu untuk orang mati Toraja juga punya keunikan adalah memuliakan, istilah saya itu memuliakan ya memuliakan kerbau jadi kerbau dipelihara dan macam-macam ada kerbau, orang bilang kerbau bule saya bilang kerbau albino termasuk juga di keraton Solo ada kerbau albino. Gitu. Toraja dikenal juga sebagai negeri di atas awan karena itu tempatnya cukup tinggi dari permukaan laut dan kalau pagi-pagi hari seperti kayak di Bromo itu awan menutupi lembah-lembahnya sehingga kalau kita ada di atas bukit bahkan kita di posisi tertentu kita melihat awan di bawah maka disebut negeri di atas awan. Masih bicara soal Toraja, nah Toraja ada salib yang besar, begitu ya, karena memang Toraja ini wilayah komunitas masyarakat, di mana Kristen adalah mayoritas, seperti di beberapa wilayah Sumatera Utara, Batak, atau di Manado, Ambon, Papua, Kayak Kalau di Papua, di Manuari ada patung Yesus yang besar, dan kami waktu itu menginap di... Misi Liana Hotel yang dikenal dengan hotelnya, bangunannya, suasananya itu kastor aja banget. Itu ya. belum lagi makanan-makanan torajanya. Jadi kami memang pergi berdua karena anak-anak tidak libur. Kami menikmati kebersamaan kembali. Suami istri. Memang waktu itu kami juga ada acara di sana memimpin seminar keluarga, Pak Sutri. Maka kami berangkat berdua. Kali ini saya pergi bersama istri dan menikmati bulan madu kembali. Saya sering mengajarkan sesibuk-sibuknya bekerja, pelayanan, sosial, maka perlu kita mengususkan. Bahkan kadang, -kadang sering saya menggunakan istilah yang lebih radikal. Mengkuduskan. <laughs> Kok dikuduskan kayak buat Tuhan aja? yaitu istilah untuk memberikan komitmen yang lebih ya. Mengkhususkan waktu untuk berdua, suami istri kan sudah berdua terus, Pak, di rumah tidur bareng. Iya, di rumah kan kerja, cari duit, bayar tagihan hmm. <laughs> itu kebersamaan dimana penuh dengan kewajiban. Tetapi dengan quality time bulan madu adalah seperti kita pacaran kita pergi berduaan tanpa ada anak, ya sejenak kita escape dari tugas, tagihan, kewajiban, lalu kita kuliner kita ngobrol, kita jalan-jalan jangan lupa bercanda tapi ada kalau saya menambahkan nilai. Dalam arti begini, menikah itu kan hidup bersama jangka panjang menjadi teman hidup, bukan sekedar teman tidur maka kebersamaan itu misalnya di dalam kegiatan-kegiatan kelihatan yang mengandung nilai saya mengajarkan bahwa pergi suami istri berdua itu perlu kenapa karena ini seperti baterai gitu ya atau aki itu dicas kembali sehingga kita bisa menikmati kebersamaan-kebersamaan itu saya mengajarkan lebih lanjut mengenai kebersamaan yang memiliki nilai hidup menikah itu kan orang menjadi teman hidup bukan hanya taman tidur banyak orang misalnya gini kalau pergi pelayanan sosial bangun berbagi sembako gitu ya pokoknya yang yang mulia itu justru dengan orang lain dengan teman pelayanan ya, dengan teman sosial bukan dengan pasangan itu nanti bisa-bisa masuk dalam jebakan, jebakan dapatnya begini pasangan saya ini nggak baik hati pelit, nggak hati, lalu dia mendapatkan nilai hidup justru dengan orang lain makanya saya nggak mau terjebak dalam seperti itu kalau saya pergi pelayanan seminar keluarga saya mengajak istri saya dan supaya istri saya bisa mendampingi saya sebagai teman hidup yang sepadan waktu saya ngambil kuliah lagi pendidikan magister sama-sama kuliah lagi bahkan akhirnya sampai sama-sama doktoral lalu kita bisa berdua menjadi pembicara waktu kita jadi pembicara seminar keluarga, kita menjawab pertanyaan, kita memberi nasihat, kita merasa hidup ini berarti mulia, dan itu bersama-sama. kalau orang berterima kasih kepada saya, berterima kasih kepada istri, kita menikmati hal itu bersama-sama. Akhirnya kita bisa bisa masuk bukan dalam jebakan tapi dalam situasi di mana aduh aku bersyukur banget menikah sama dia dia menjadi teman hidup saya penopang saya dia penolong saya dia tim saya nah ini membawa pernikahan pada relasi yang lebih kuat tapi sekali lagi kalau saya juga mengkombinasikan nanti kalau terus-terusan begitu kejebak lagi ini bukan akhirnya bukan bulan madu ini tugas <laughs> kerja lagi, maka dikombinasikan dengan jalan jalan gitu ya diberikan waktu untuk rekreasinya di sela-sela acara seminar-seminar itu kita selalu tambah satu hari dua hari atau seminar biasanya kan sore malam atau sore pagi gitu ya kita pasti sediakan waktunya untuk berjalan-jalan karena memang bagi saya jalan-jalan adalah makanan bagi jiwa ya terutama yang hobinya jalan-jalan kalau nggak hobi liburan malah stres mikirin doh coba di rumah nih kerjaan selesai <laughs> kalau itu saya bilang itu nggak punya karunia menikmati mari kita belajar bekerja keras belajar mencari uang belajar antusias tapi juga belajar hidup ini kita menikmati hidup dan diantaranya dengan jalan-jalan tentu anda boleh menikmati hidup dengan hobi-hobi yang lain berikan waktu untuk me-time melakukan hobinya sendiri tetapi kalau saya menyarankan, ajak istrinya menikmati hobi yang sama dan belajarlah untuk menikmati hobi pasangan Anda. Karena kita menikah untuk menjalani hidup bersama-sama. Di dalam kebersamaan, kita menikmati sukacita bersama-sama. Kita menikmati keindahan alam bersama-sama. Ketika kita kegiatan sosial menemukan arti hidup, kita menemukannya bersama-sama. Sehingga akhirnya suami istri semakin serupa, semakin sepadan. Sepadan tidak turun dari langit, tapi dibangun lewat kebersamaan. Itulah inspirasi hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam bahagia, Dahsyat luar biasa.